Halo guys, selamat datang di Pinjol Film. Jangan salah, channel ini tidak menawarkan pinjaman online, tapi memberikan alasan film agar hari-hari Anda menjadi ceria. Baiklah, kali ini saya akan mengulas alur cerita film yang berjudul Dolomite Is My Name. Film yang bersetting tahun 70-an di Los Angeles ini berdasarkan kisah nyata dari Sugar Ray Moore. Apakah dia dan bagaimana kisahnya? Langsung saja kita ke TKP. Dibuka dengan adegan Rudy Remor sedang mencoba meyakinkan DJ lokal untuk memainkan rekaman yang direkam di ruang tamu bimbingnya. Tapi DJ ini tidak tertarik oleh suara lagu R&B miliknya. Rudy Moore adalah seorang seniman yang tidak berbakat khusus. Dia sedang mencoba menyarakan musiknya di stasiun rekaman radio toko kaset. Toko kaset itu mempekerjakan dirinya dengan bersama seorang temannya yang bernama Tony. Rudy ingin sekali keluar dari gaya hidupnya yang membosankan tapi terus menerus pintu tertutup bagi dirinya. Tidak ada orang yang tertarik untuk bermain ataupun membeli musiknya. Di malam hari, dia bekerja sebagai pembawa acara untuk band Taylor dan grup musiknya di sebuah klub. Dia meminta pemilik klub untuk memberikan sedikit waktu untuk pertunjukan komedi tapi pemilik klub itu menolak suatu hari di toko kaset seorang pria tunawisma bernama riko datang dan membual sang kilatku gol dan petir ringkus begitu katanya lalu dia juga bercerita tentang seorang Dolomite seorang bedebah yang sangat bedebah Muru mendapat ide untuk membuat penampilan panggung yang menceritakan kisah dan cerita-cerita lucu itu di klub tempatnya bekerja dia merekam riko bersama dengan orang-orang gelandangan lalu memberikan mereka minuman dan uang Riko menghibur siapa saja yang mendengarkan kisah-kisahnya dan cerita-cerita lucunya. Dia juga menceritakan tentang Dolomite, orang paling jahat yang pernah hidup. Dolomite membual tentang kecakapan seksualnya dan juga berdongeng tentang keberaniannya. Sesampainya di rumah, Rudi kemudian menyempurnakan kisah-kisah lucu itu dengan menempatkan panelan yang tepat. Dan pada malam berikutnya, Rudi bersiap-siap dengan berpakaian seperti mujikari dan bertongkat lalu pergi ke klub Benteler pemilik klub ragu dengan ide Rudi dan memerintahkannya untuk tetap pada tugas MC-nya seperti biasa. Tapi Rudi mengabaikan perintah Benteler itu lalu naik ke panggung sebagai dolomite dan memberikan cerita stand up yang benar-benar penuh dengan kata-kata lucu, kasar, dan kotor. Teman-teman Rudi juga ikut bergabung di atas panggung untuk mendukung penampilannya. Seketika itu ada suasana gemuruh, dari orang-orang yang terus menerus tertawa dan bertepuk tangan pada kepadanya Termasuk Ben Taylor juga senang karena melihat bahwa pelanggan-pelanggannya menjadi tertawa dan tertawa. Tentu ini adalah suatu keuntungan bagi klubnya. Lalu Rudi ingin maju ke langkah selanjutnya. Rudi ingin merekam album komedi berjudul Makan lebih sering. Dia lalu meminjam uang bibinya untuk membuat rekamannya. Pada awalnya keinginannya itu ditolak oleh bibinya tapi akhirnya diberikan juga. Rudy pergi menemui Jimmy Lynch untuk merekamnya langsung di rumahnya di depan penonton. Ketika dia ingin menjual albumnya itu ke toko rekaman dalam stasiun radio, tidak ada yang tertarik karena kata-kata vulgar yang ada dalam rekaman itu. Setelah membuat beberapa kopi rekaman, Rudy mulai menjualnya sendiri ke banyak orang dengan dibantu oleh teman-temannya. Dan ternyata rekaman itu menjadi sangat populer di komunitas kulit hitam. Salah satunya malah mencantumkannya di papan reklame. Hal ini mendapat perhatian dari sebuah perusahaan rekaman yang setuju untuk memasarkannya. Perusahaan ini juga mengusulkan agar Rudy melakukan tur ke bagian selatan untuk mempromosikan rekaman itu. Di misisi, Rudy bertemu dengan seorang wanita yang bernama Lady Reid dan ia terpesona olehnya. Dia melihat seseorang memukulnya lalu wanita itu membalas memukulnya juga. Lady Reed menangkap basah suaminya sedang berselingkuh. Setelah penampilannya yang mendapat sambutan baik, Rudy mendekati Lady Reed dan membelikannya minuman. Dia mencoba meyakinkan Lady Reed untuk ikut bersamanya sebagai bagian dari acara turnya, tapi wanita itu berkata bahwa dia sangat pemalu dan awalnya mengira Rudy hanya mencoba untuk merayunya agar dapat membawa ke tempat tidur tapi Rudy membuktikan sebaliknya dan berhasil meyakinkannya. Lady Reed mengaku bahwa dia suka bernyanyi dan sebenarnya selalu ingin tampil, tapi memiliki demam panggung. Tidak mengambil waktu lama, mereka pun menjadi akrab dan Lady Reed bergabung dengannya, lalu ikut kembali ke Los Angeles bersama dengan Rudy. Mereka menciptakan karakter Ratu Lebah untuk Lady Reed dan tampil bersama Dolomite, dengan hasil yang sangat sukses. Rudi juga membuat album lain dan mendapat kesuksesan. Rudi dan teman-temannya merayakan keberhasilan tur mereka dengan menonton film. Penonton kulit putih di teater itu menganggap filmnya lucu, tapi Rudi dan teman-temannya hanya pelongo-pelongo. Mereka tidak mengerti mengapa film ini dianggap bagus ataupun lucu. Lalu Rudi mendapat ide untuk membuat film yang akan benar-benar disukai oleh penonton kulit hitam. Menyadari bahwa keabadian ada dalam layar, Rudy dan teman-temannya muncul dengan ide untuk membuat film Dolomite. Sebab mereka pikir Hollywood tidak membuat film yang benar-benar lucu. Mereka pikir membuat film itu mudah sebab film yang mereka tonton itu, walaupun tidak lucu, tapi ditayangkan di seluruh Amerika. Rudy menemui Walter Crane dari studio kulit hitam, tapi Walter menganggap film Dolomite tidak sesuai untuk diproduksi oleh studionya. Setelah gagal menemukan studio yang tertarik untuk membuat film Tolomeik, Rudi meminta uang muka royalti dari penjualan albumnya kepada perusahaan rekaman dan uangnya akan digunakan untuk mendanai sendiri filmnya itu. Bahari Brothers, eksekutif perusahaan rekaman, setuju untuk melakukannya. Lalu Rudi menyerahkan urusan uang pada Tony, Jimmy mengurus kostum dan alat peraga dan juga menyediakan musik. Rudy menemui Jerry Jones yang awalnya enggan bekerja sama, tapi akhirnya setuju untuk menulis skenario. Untuk mencari aktris, Rudy dan Taylor mencarinya di klub penari seronok. Dan di sana secara kebetulan dia menemukan Darville Martin dan menawarinya bermain dalam film Tholomite. Martin merasa tersinggung oleh tawaran mereka, sampai akhirnya Rudy memberikan kesempatan padanya untuk menjadi sutradara atas film itu. Rudi dan teman-temannya mengubah sebuah hotel tua yang ditinggalkan menjadi panggung pengambilan suara darurat. Dan untuk kru film, Martin mengundang sekelompok mahasiswa kulit putih dari UCLA untuk bekerja, termasuk Nicholas Joseph von Steinberg sebagai sinematografer. Gedung murah yang dipakai untuk pembuatan film itu tidak memiliki listrik dan lantainya berantakan. Jadi kru film mencuri arus dari gedung tetangga. Mereka mulai syuting Dolomite, sebuah film komedi black exploitation yang bertema kungfu. Dolomite, film yang lebih dikhususkan untuk orang-orang kulit -orang hitam. Kurangnya pengetahuan tentang karate membuat Martin frustasi. Rudy ternyata tidak sebagus dan sehebat yang diklaimnya itu dalam adegan berkelahi. Tapi untunglah Martin dapat membuat adegan itu dengan baik. Selama produksi film dipenuhi dengan kegembiraan. Sebagai kreator dan kru film yang tidak berpengalaman, mereka sangat sering menentang norma-norma Hollywood. Ada beberapa adegan yang sebenarnya tidak ada dalam skenario tetapi tetap mereka lakukan. Lady Rita tidak terlalu percaya diri berada di depan kamera dan takut mempermalukan dirinya sendiri. Tapi Rudi mampu meyakinkannya agar ia menjadi percaya diri. Ketika akan syuting adegan enak-enak, Rudi gugup. Karena bentuk tubuhnya yang jelek dan tidak atletis sama sekali Jadi Lady Reed mengatakan adegan enak-enak bisa saja diganti menjadi adegan yang lucu Jadi kru membuat ruangan itu runtuh saat mereka berhubungan seks Sehingga mereka semua menjadi tertawa Pada waktu syuting telah hampir selesai mereka sudah mulai kehabisan uang Jadi Rudi harus memohon kepada Barry Brother untuk meminjamkan uang hari bersaudara setuju tapi mereka peringatkan bahwa jika hal ini gagal maka Rudi akan menjadi pembantu mereka selama hidupnya. Di akhir adegan, Martin menyuruh Rudi melakukan usaha terbaiknya yang dia miliki dalam akting. Meskipun film ini tidak berkualitas tinggi, Rudi dan teman-temannya betul-betul bersenang-senang dalam pembuatannya. Walaupun begitu, Martin meninggalkan kru segera setelah syuting telah selesai. Karena dia merasa bahwa film ini tidak akan pernah ditonton oleh siapapun. Setelah proses editing, Rudi mencoba mencari distributor. Tapi tidak ada distributor ataupun kenalannya yang mau membeli film itu. Lalu dengan terpaksa, dia memutuskan untuk kembali mengadakan tour. Tapi antusiasme penonton jauh berkurang. Rudi hancur dan menjadi miskin kembali. Di indianya, Rudi ditanya oleh DJ lokal mengenai film yang dirilisnya itu dalam bertanya kapankah film itu akan dipasarkan. DJ itu juga mengatakan dia bisa menayangkan film perdana di kota, tapi dia ada harganya. DJ itu lalu menghubungkannya dengan pemilik bioskop lokal tersebut. Rudy menemui pemilik bioskop itu yang akhirnya setuju untuk menayangkan film itu jika Rudy membayar 500 dolar. Tapi Rudy akan mendapatkan uang atas penjualan tiket masuk. Rudy setuju tawaran itu lalu memulai mempromosikan filmnya sendirian. Rudy sangat senang karena tiket terjual habis dan kerumunan orang yang menunggu di luar bioskop. Filmnya ini seperti film gangster dan penonton sangat menikmati film itu. Dengan banyaknya penonton yang suka pada film ini, eksekutif film Hollywood Lawrence Warner, yang mana studionya telah menolak film Dolomite, mengetahui tentang pemutaran perdana di Indiana, lalu menghubungi Rudy. Dia lalu berjanji membeli film itu dan akan memasarkannya ke seluruh Amerika Serikat. Lalu Moore tiba di perusahaan Dimension Picture berpakaian seperti Dolomite bersama dengan Lady Reed dan Crew Film. Eksekutif itu mengatakan meskipun Rudy dapat mempromosikan film itu sendirian, tapi tidak akan mendapat keuntungan dengan cepat. Sedangkan pihak Dimension Picture dapat menayangkannya di bioskop dan semua orang akan mendapatkan keuntungan. Rudi cukup skeptis pada awalnya tapi akhirnya setuju juga dan mulai ikut bekerja untuk mempromosikan film secara profesional. Rudi akhirnya bisa membayar hutangnya pada Bihari bersaudara. Di perjalanan menuju pemutaran perdana filmnya, Rudi dan teman-temannya banyak membaca ulasan-ulasan ulasan kritis yang menurunkan semangat mereka. Tapi saat tiba, mereka sangat terheran-heran melihat kerumunan orang-orang yang bersorak kepada mereka. Manajer bioskop mengatakan mereka harus menambah jadwal pemutaran film pada pukul 2 pagi agar semua orang dapat menonton. Seorang anak mengatakan bahwa dia adalah penggambar beratnya Rudi, Dan ketika anak itu tidak dapat masuk, Rudi keluar untuk menghiburnya di depan orang-orang. Lady Reed juga datang menjemput Rudi agar mereka masuk biar tidak ketinggalan film. Tapi Rudi mengatakan dia sudah menontonnya dan tetap di luar untuk menghibur kerumunan orang-orang yang menunggu untuk pemutaran berikutnya Rudy Moore terus melakukan tur dan membintangi film Sekulah Dolomite hingga kematiannya pada tahun 2008 Baiklah guys, itulah dia alur cerita film Dolomite Is My Name Semoga Anda menyukainya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Semoga hari Anda menyenangkan Biar politik lebih keras Tetap semangat